Doa Rosario penyembuhan. Dalam doa Rosario ini, kata-kata aku dapat diganti dengan nama orang yang didoakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kami mohon dalam namamu agar Allah Bapa melalui doa Rosario pembebasan mengutus Roh Kudusnya, mencurahkan ke dalam hati kami. Karunia mewartakan sabdamu dengan iman dan keteguhan. Kami mohon Yesus agar kuasamu menyatakan dirinya dalam hidup kami dan agar Engkau mengerjakan mukjizat muksisat dan tanda-tanda ajaib melalui doa yang penuh iman ini, yang tidak lain daripada pewartaan sabdamu dalam doa rosario pembebasan ini. Kami mohon pertolonganmu untuk kepulihan dan kesembuhan untuk.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 Yesus datang ke rumah Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus pemungut cukai naik ke pohon ara hanya mau untuk melihat Yesus dan akhirnya Yesus datang dan singgah di rumahnya. Demikianlah diriku ya Tuhan, berseru-seru memanggilmu. Aku yang sudah terpisah jauh darimu, berusaha untuk dapat melihatmu lagi. Dan engkau sungguh datang dan memberikan sukacita bagiku. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk dari penyakit. Kami percayakan seluruhnya kepadamu ya Yesus. Kami percaya bahwa engkau dengarkan kami.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 Peristiwa kesembuhan yang kedua Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu Seorang wanita yang menderita pendarahan berkata dalam hati Jika aku menyentuh jumbai jubahnya saja, maka aku akan sembuh Demikianlah diriku Tuhan, aku percaya dengan doaku ini, maka aku akan sembuh. Seperti Yesus merasakan kekuatan keluar darinya karena sentuhan wanita itu, dan berkata kepada wanita itu, terjadilah seperti keinginanmu. Demikianlah aku percaya Yesus akan menyembuhkanku melalui doa ini. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk,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 Jika Yesus membebaskan aku, maka aku akan sungguh-sungguh bebas. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku.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 Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari penyakit. Ini karena sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa kesembuhan yang ketiga Yesus menyembuhkan Bartimeus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni aku supaya aku dapat melihat. Seorang buta berteriak, Yesus anak Daud tolonglah aku. Demikian aku Tuhan, yang buta dan tak tahu kemana harus berharap, berteriak kepadamu, Yesus anak Daud tolonglah aku. kasihani aku, aku juga ingin sembuh Tuhan. Seperti Yesus menyembuhkan orang buta itu, Demikian juga Tuhan akan menyembuhkanku. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk dari penyakit. Ini, kami percayakan seluruhnya kepadamu ya Yesus. Kami percaya bahwa engkau mendengarkan kami. Terjadilah pada kami seturut kehendakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.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 Seorang wanita Sirofenisia datang kepada Yesus untuk minta anaknya disembuhkan. Dan Yesus menolak dengan berkata, tak pantas roti dilemparkan kepada anjing. Tetapi wanita itu menjawab, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari anak-anak. Demikianlah diriku Tuhan yang meminta kesembuhan darimu. Aku yang sudah menjauh darimu, dan tak pantas lagi memohon kepadamu, biarlah remah-remah yang jatuh itu kumakan, dan aku akan sembuh. Seperti Yesus menyembuhkan anak perempuan itu, demikian juga Yesus akan menyembuhkan aku. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk dari penyakit ini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 Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari penyakit. Ini karena sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa kesembuhan yang kelima Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Seorang perwira yang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hamba yang dikasihinya dan Yesus mau datang ke rumahnya. Tetapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tak layak menerima Tuhan datang ke rumahku. Katakanlah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus menyembuhkan hamba perwira itu. Tuhan, aku ingin sembuh. Aku tahu aku tak layak menyambutmu. Tak pantas aku menerimamu dengan segala dosaku. Tapi aku percaya dengan berdoa kepadamu, maka aku akan sembuh. Amin. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk dari penyakit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 kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami, dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan bersyukur kepadamu karena engkau melalui kerahiman dan belas kasihmu menciptakan doa yang penuh kuasa ini untuk menghasilkan buah-buah penyembuhan, keselamatan, dan pembebasan yang ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan dalam kehidupan orang-orang yang kami doakan. Terima kasih Yesus atas cintamu yang tidak terbatas kepada kami. Allah Bapa di surga, kami mencintai engkau dengan seluruh keyakinan seorang anak. Kami mendekatkan diri kepadamu saat ini dan berdoa agar roh kudusmu mengalir ke dalam hati kami. Di hadapan salib Kristus, kami memperbarui penyerahan kami yang penuh dan tanpa syarat kepadamu. Kami mohon agar semua dosa kami diampuni dan ditempatkan di dalam tubuh Yesus yang terluka. Lepaskanlah kami dari segala kemalangan, kecemasan, penderitaan, dan semua yang merampas sukacita dari kehidupan kami kami mempersembahkan hati kami kepadamu dalam nama Yesus Bapa kami juga menaruh pada tubuh Yesus yang tersalib semua kelemahan tubuh jiwa dan roh kami dan semua penderitaan ketidakpastian dan kemalangan kami Bapa kami memohon kuasa penebusan darah Yesus Semoga darah ini mengalir kepada kami sekarang untuk membersihkan dan memurnikan hati kami dari semua kejahatan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan cintamu, dengan kuasamu, dan dengan kehidupanmu. Datanglah roh kudus Allah, datanglah dalam nama Yesus. Datanglah dan hidupkanlah sabda Allah dalam diri kami. Yang diwartakan melalui Rosario pembebasan, dan semoga menghasilkan dalam setiap hati rahmat untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.